Hello dan Assalamualaikum bersama saya Saffron Kembali kita semula dalam Self React Dan kita akan sambung lagi react Agent Ali season 3 episode 12 Kita dah dekat finale dah Lagi satu episod dia masuk episode ni Lagi dua lah Saya so, tanpa masa jom ya, Kim Kimpo pura-pura je ya, pingsan tu yep. So dia buka lah kan Laluan masuk Ya. Dia kan dah tanam dekat bilik ni Datuk? Sorry guys, aku memang susah Ayo? nak suka dekat Kim. Tak kisahlah dia redeem macam mana, yep. Diorang kena cari cara nak counter main control ni. Saya dah sampai. Oh, baik. Komander putus. Kita nak Diorang puter perangkap. Takalah, takalah gan tak boleh tumbuh dekat kuat. Apa yang berlaku ni? <tuh> <tuh> <tuh> Tengok dulu, persembahan sebenar baru nak mula. Hmm. Ingat saya lakukan semua ni demi Uno. Dia dipilih kerana kebenciannya pada mata mudah diperalatkan. Ya, Ma kita ingat kau Uno kan lah ketua dan rupanya ketua-ketua lagi besar dari yang kau ceritakan. Tantang kau pun digunakan juga. Kamu semua tak sedar pun yang dia hanya sekadar umpan untuk menarik perhatian mata. Tapi Ali susah lah dia dah tak ada iris kan? Oops. Tapi kau aku still aku still yakin Baik dia boleh. Nak dengan... Kau nak tangkap jikan Nisha ni. Dua power <tip> le, terbusai. Legend <gul> semua ni memang tak <tip> <tip> <tip> pandai main bola eh? Ala kau orang pun diimprove, oh. Ah, Rizwan juga selamat aku tengok adi the best. Number one agent. Walaupun bekas agent lah Dan kau dengan orang ke? Tak. Aku cuba cakap tadi. Tak. Sebab kalau Uh. Oh. Tak sebab saya kata macam begitu fokus ni. Tak tembus wei. Man. Macam mana ni? Buat betul ni punya pertahanan. Hmm. Formasi kek lapis. Kek lapis. Okey. <laughs> Oh sekali dengan karya semulalah. Macam-macam formasi. Dia guna serang begini lagi. Oh, nak bagi dia ni je. Oh, dah haju betul dia ni eh. Ya, bagi tempat dia terbuka kan. Oh, dah luka dah. Boleh dah. Bujanglah dia buat arena penuh. Oh, Okey. Ani ah, aku risau ni dah dia boleh kawal macam tu je kan? Dia masuk dalam robot ni je ha. Oh. Uh. Ya, aku suka skill ni. <laughs> oh, headshot. Tapi boleh cantuk balik ya. Yang... Sebab dia ba, tak leh buat apa ha. Dia kalau nak hancur kena hancurkan host dia. Fokus pada yang tengah. Oh, dia molekul tu eh ligatkan molekul tu oh. supaya lemah. Lepas tu tubuhlah. Hai, wow. right, dah sampai. Oh, kita kena lari Kita kena kawal ni. Oh, ofis Datuk ada fungsi bilik kebal. Baik, kita ke sana. Oh, ya, yeah. aku okay, yakin dia kena kawal bukan-bukan orang bukan. lain. Okey. Sayang kan cuma tak dapat nak bagi tahu weh. Dia kena kurung kat dalam ni, aduh Tak dapat nak beritahu Ali pasal, apa Kim tak guna tu uh, okay, okay. Jom. Dia rasa macam ada kucing dia kan, aduh Oh, dia tak bagi nampak tu Oh no! Oh tu kau jadi katana? What the heck Wih ada kata nala dia punya form. Oh uh -uh. maaf. Tapi comot tak patut masuk campur. Wih apa ni? Apa semua ni. Ken. Okay. Tujuan saya datang untuk jumpa kamu berdua. Kalau oh. tak macam mana lagi saya nak dapatkan kunci? Yelah, kunci. lagi dua kunci ya macam baik leok ni cari cari Kita konsisten tak boleh tu bukan alasan untuk kau belot saya hanya menjalankan tugas nah kau pun belot awak rasa tertipu tak ada tak ada Malah, yep pantai dali dia orang kena start serang host dia lah singko dia tak boleh fokus on the robot eh. tapi style lah dia dekat tanah <laughs> ni Yes, pals. Uh, dapat tahan lagi. Ali? Transmit micu bug ada di belakang dia. Oh. Okey, dia orang dah jumpa. Belakang uang. dia. Bagi bufflah. Uh. Oh, uh, pelik juga kuasa dia ni ah. Eh. Lagi diserang lagi dia. Ah. Maai Dia boleh konfu ah? Eh. Tombos wei dah dah nampak dah hampir nak tembus tu Hah? Dah dah dah tembus tu kau. Ah dapat tak? Ki okay, balik bali kat sini. Lama dah jatuh. Ha. Ah, ah, Awak wel, kenapa bus paru-paru ni? Override moon. Override? Takkan kamu fikir Oh my god. Oh, dia sing dengan ni. Mai, aku pun tak terkedu sekali. Macam terkedu sekejap. Memang tak boleh lah macam ni, unless diorang guna iris juga. Oh, dia rak ni kawal? Direct communication? Oh no, Dayang Oh tengok tu, dia guna balik Euro enano style. Oh no, Bakar Oh tengok tu, dia elak Oh no, habis semua habis Tak boleh buat apa kan, ni Perlu melagak kuat lagi Kita sama-sama tahu Tua teras takkan kembali sekali. Aduh, tragedi yang eh, sama, sama season 2. Buatlah apa sekalipun. Tolonglah. Kami takkan biarkan kamu dapat minframe. Ini tak lud, oi. Ni orang ambu gala juga. Tak boleh, overha istu mas. Tulah simpan lagi. Korbankan dia sekali. Kita kena keluar dari sini cepat. Kau ingat kita orang tengah buat apa? Dah ke, dah ke? Okey. Dah boleh. Cepat, buka? Okay dapat keluar Tapi apa jadi dengan dia Sam Oh no Habis tangan sebelah kiri dia korak Boleh guna lagi lah ya? tangan tu Aku start guna lah kot Oh dia ada healing juga eh? Oh first time kita tengok dia guna healing Alright Masing-masing dah pakai balik Gadget masing-masing So ini harapan kita Alright kita setiap ada complete team kat sini Let's go They are back. Tapi itulah kalau teruk weh guys ni. Bayangkan tak ada, ada satu scratch je. Yang kena dekat ni. Apa singko? Apa ni nak buat ni? Sia -sia. Kamu masih pelukan kunci yang terakhir. Jangan risau. Itu semua sedang diuruskan. Tad effect weh. alah Tidak semua. Kau Julia? Oh, open gate. Apa Ya. Yeah. Yeah. Oh. Ka yang pertama kan. Oh. Macam tu je cara dia. Bukan benda pun key tu kan dah terbuka Akhirnya Ah? Jaratara tim-tim. Dah terbuka dah gate. Macam tu ja. kan macam cat ke apa? Ke mana ni? Aku pun tak sure. Aku tak sure guys. Aku tak sure yang outro merah. Aku tak sure. So itulah dia. Episod 12 Kekalahan teruk Kekalahan teruk Memang teruk gila Semua kalah Kecuali yang tinggal lah Agent yang tinggal Sedih Perasaan aku sedih Tapi aku still rasa Ada harapan lagi Kalau korang suka Dengan aku punya reaction ni Jangan lupa korang boleh like Subscribe juga Kita akan jumpa Di episod akan datang Assalamualaikum dan Bye bye